Yang harus bilang apa maunya Dia cukup kuat untuk bersaksi melawan ayahmu Bahkan sampai di Jodhpur Dan sekarang Dia berpura-pura lemah ketika harus bekerja Aku benar-benar tidak beruntung Punya menantu yang tidak memikirkan sama baik mertua Dan suaminya sendiri Lihat apa yang harus aku lakukan ibu, ibu. Ibu. ibu tidak waras Ya, ibu tidak waras Lalu bagaimana tidak Kenapa seorang wanita tidak boleh marah Jika keluarganya yang bahagia dirusak oleh anaknya sendiri Ketika ibu harus keluar rumah Wanita harus memakai kerudung dan berkata Istrinya akhirnya sing lewat Jangan lepas kerudung Tapi sekarang Mereka mengejek di hadapan ibu sendiri Kamli Tolong agar ibu tetap waras Ibu mohon Buat semua seperti dulu Kamli Kau ada putri keluarga ini Jadi kewajibanmu adalah menjaga martabat orang tuamu Ibu mohon Selamatkan ayahmu nak. Beri kesaksian yang membelahnya Tolonglah orang tuamu ini Dengan kesaksianmu bisa mengubah segalanya Mereka belum dapat bukti yang bisa memberatkan ayahmu Terserah apa katamu, tapi tolong selamatkan ayahmu, nak Iya, aku mohon ya Iya, bu Aku juga berpikir seperti itu Kak apa maksud Tunggu mulutmu Jangan dengarkan dia, nak Dia itu orang asing Kau adalah putri kandung kami Kau bilang apa nak? Katakan Sudah kupikirkan ibu Setelah dipikir baik-baik Aku putuskan Bahwa tidak ada anak di dunia ini Yang pantas memiliki ayah seperti ayahku Atau ibu seperti dirimu Jadi dalam sidang yang berikutnya, aku akan minta pada Hakim agar menghukum Ayah seberat mungkin hingga Ayah membusuk di penjara untuk seumur hidupnya. Maka ibu memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu itu. Tapi tidak. Kau sama sekali tidak berubah. Kau harus camkan baik-baik. Kelak, ayahmu pasti akan bebas. Dan kau akan menyesal karena tidak mendengarkan kata-kataku. Sekarang berdoalah agar kau bisa terbebas dari amarah ayah. Kak, Kamli ibu sangat yakin kalau ayah akan bebas. Bagaimana kalau dia benar-benar Pulang Hal itu tidak akan terjadi. Aku sangat yakin pada kuasa dan keadilan dari Sang Dewi. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar akhirat Singh menerima hukuman seberat mungkin. Untuk itu, aku ingin menghadirkan Kundan dan Nimboli dalam sidang sebagai saksi. Uh, Pak, apa penting menghadirkan Nimboli dalam persidangan? Dia sangat menderita akibat siksaan Harki dan akhirat Aku tidak mau dia menghadapi pertanyaan aneh dalam sidang yang membuat jiwanya terpengaruh nanti. Aku bisa memahami. Dan aku bersimpati padamu. Tapi tolong mengertilah. Bahwa kita tidak punya bukti kuat terhadap akhirat sih Jadi, pernyataan Imboli sangat penting bagi kita. Mungkin saja Pak Aku tidak paham prosedur hukum Dan aku tidak mau dia disakiti lagi Karena maju dalam persidangan Pak Dia benar sekali Berhadapan dengan hirats lagi bisa menggoyahkan jiwa nimboli apakah ada cara lain untuk minta pernyataan nimboli tanpa harus hadir dalam sidang ini maksudku apakah dia bisa memberi pernyataan secara pribadi Aku dengar, ada saksi yang memberikan pernyataan pribadi dalam kasus tertentu. Iya, itu memang benar. Akan usahakan dia bisa bersaksi dengan cara ini. Bu Bumanggala, kau jangan takut. Aku akan berusaha dan memastikan agar semua ini tidak berpengaruh buruk pada Nimboli. Pernyataan akan diambil dalam suasana yang membuatnya merasa nyaman. Bisa kita mulai sekarang? Tentu Sudah ada pernyataan lengkap tentang kasus pelenyapan Gopal Sekarang aku ingin pernyataan lengkap tentang pelenyapan suami Eh, uh, Bu Manggala Apa kau punya bukti pada kasus itu? Apa saja? Pak pengacara aku sama sekali Tidak meninggalkan sedikitpun bukti Dalam menghilangkan nyawa kakakku Hiraj, ini menyangkut hidupmu Kesalahan kecil akan merusak seluruh kasus Jadi pikirkan baik-baik sebelum menjawab Apa kau yakin tidak meninggalkan bukti satu pun dalam pelenyapan itu? Pak pengacara, aku sangat yakin Tidak ada bukti sama sekali Ya, ada satu bukti Gelang emas yang sering dipakai suamiku dulu Saat itu semua orang bilang dia dirampok dan melenyapkan gara-gara gelang emasnya Bahkan polisi mengatakan itu adalah motif pelenyapannya Saat akhirat membayar mereka setelah pelenyapan, dia mengambil gelang emasnya Pak Bagus, di mana gelang itu? Jika kita bisa mendapatkannya, mudah sekali bagi kita Untuk membuktikan polisi membuat laporan yang keliru Gelangnya ada padaku Aku simpan dengan baik Di jarak Orang yang disewa, Hiraj Untuk melenyapkan suamimu itu apa kau mengenal dia? atau kau punya informasi lain, misalnya nama atau apa? Kisna, namanya Kisna. Apa kau yakin kalau pelaku itu bernama Kisna? Pak, aku bisa lupa dengan nama ayahku, tapi mustahil kalau aku melupakan nama orang yang sudah menghancurkan hidupku. Kisna Sekarang kita bisa menghadirkan Nimboli sebagai saksi dalam sidang. Kita harus bisa mencari Kisna dan bicara pada orang tua Gopa, meyakinkan mereka agar bisa bersaksi melawan akhirat dalam sidang. Apa? Apa katamu? Jadi semua warga tahu kalau kau melenyapkan Gopal Orang tuanya juga tahu hal itu Pak pengacara mana mungkin tidak tahu Aku lenyapkan sekurang ajar itu di depan para warga desa Pak pengacara dia harus diada Jika tidak mana mungkin ku beri dia pelajar Dan aku ingin tunjukkan apa akibatnya mempermainkan kehormatanku Pak, apa bukti ini berbahaya baginya? sangat berbahaya. Tapi hanya ada satu cara untuk bisa lolos dari bahaya ini. Kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah orang tua Gopal bersaksi. Mereka harus bungkam tapi tetap hidup agar polisi tidak curiga. Ya. Jangan sampai ada warga yang bersaksi. Apa? Kau bisa melakukan itu? Mana jika tidak? Apa aku akan dihukum? Pak Pahirat sudah kujelaskan, kau pasti akan dihukum. Hanya saja, lama hukumannya berbeda. Jika tuduhan terhadapmu terbukti, kau bisa dihukum seumur hidup. Kau sudah hilang aku lepaskan aku. aku sudah membayarmu mahal. Lepaskan apa hanya untuk mengobrol denganku? Lepaskan aku. Lepaskan Lepas. dia. L apa yang kau lakukan? Lepaskan. sabar. Aku. sabar. Lepaskan, lepaskan dia. Lepaskan. Kau sudah salah paham. Bukan itu maksudku. Aku akan berusaha keras menolongmu. Tapi jika ada satu warga yang bersaksi maka. Pak nah, pengacara jangan cemas. Dereskan orang tua Gopal dan warga desa lain. Tidak ada yang bisa bersaksi melawanku. Baiklah, akan kusiapkan di sidang berikutnya. Aku sudah perhitungkan semuanya. Walaupun takdir berusaha menentangku Aku hanya akan dihukum ringan Caranya... Jangan banyak tanya, lakukan saja apa yang sudah aku perintahkan Suruh orangku mengurus ayah dan ibu Gopal dan para warga desa Jangan sampai orang tua Gopal terlihat di desa Kau mengerti itu? Jika polisi tidak menemukan orang tua Gopal di desa Bagaimana mereka bisa bersaksi? <tuh> Maka tidak ada yang bisa mencelakakan aku. Dengan baik-baik, kau harus bereskan bagaimanapun caranya. Ancam mereka, suap mereka, atau apalah lakukan apa saja. Tapi bagaimana jika Nimboli bersaksi di depan sidang? di jalan, suruh Damodar menemui kau. Maksudku Nimboli, bukan Damodar. Kau mau sepintar, ha? Aku tahu apa yang kau maksud. Tapi sekarang lakukan saja yang aku perintahkan. Jangan berbuat macam-macam. <tuh> Damodar bisa membereskan Eboli Dan juga mangkala Tapi mereka sekarang tinggal di rumah pajak Di spa Dan mereka dikawal polisi Ketika keluar rumah Di rumahnya juga pasti dijaga Bagaimana Damodar bisa mendekati mereka Dasar payah Damodar tidak akan mendekati mereka Tapi mereka sendirilah yang akan menemui Damodar Dekar, Dalam sidang berikut Mereka akan naik mobil dari Jetsar Ke pengadilan Jodhpur Iya kan? Kau pasti tahu benar Belakangan ini di jalan cukup berbahaya Apa saja bisa terjadi di jalan Siapa yang akan tahu Nimboli ke pengadilan bagaimana kalau Ahiraj atau orang lain memberitahunya bahwa dia Putri Anandi memberi kesaksian bisa berpengaruh pada jiwa. jangan takut tidak akan terjadi apa-apa pada Nimboli kalian membicarakan aku ya? Dengar ya. Besok kau harus ikut ke pengadilan dengan ya, Boli. Kemarilah. Besok pagi kau harus ikut ke pengadilan bersama dengan kamu Pengadilan? Apa itu? Pengadilan. Akan aku jelaskan. Marilah. Nah, kau pernah lihat Dewan Desa? Pengadilan mirip seperti itu Lalu kenapa disebut pengadilan? Hmm, itu istilah lainnya Oh ya, pengadilan Aku belajar istilah lain Nimboli, dengar baik-baik, nak. Dengar, nak. Di sana ada... Lima anggota dewan. Yang jadi penentu utama... Di dalam sidang. Disebut Pak Hakim. Pak Hakim. Benar. Pak Hakim. Tapi kenapa aku harus ke sana? Nak. Mereka akan bertanya tentang akhirat di sana. Temboli. mereka juga akan bertanya tentang kundan dan harki. Ayah ada di sana.